Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke okay, sebelumnya kami dari kelompok E uh, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Rudian Cahywijaya Pratama Di sini selaku MC uh, meeting kali ini Halo ada teman saya uh, Saudara Azam Boleh disapa teman-temannya Saudara Azam? Halo, lo, nama saya Abdul Azam dari tim EHCI 2020. Dan terakhir ada ketua kita yaitu Faris Rizki Ramadhan. Ya, uh, halo, nama saya Faris Rizki Ramadhan selaku ketua tim E HCI Ilmu Komputer Baru 20. Uh, Oke, okay. uh, di sini kami dari tim E uh, berdasarkan questioner yang telah kita share sebelumnya kepada teman-teman <tuh> semua. Uh, kita di sini akan membuat project yang bernama website untuk Q&A, atau yang biasa kalian uh, lihat, kayak Brandly, Terus, uh, kalau ada codingan, anak-anak, ilkom, biasanya pakai Stack Overflow. Terus, uh, ya, sejenis itulah pokoknya. Nah, di sini tuh kita ingin membuat uh, versi yang teknologinya, di mana kita tuh, uh, di situ tuh ada. Kayak misalkan troubleshoot, terus uh, bisa juga buat codingan. Tapi lebih spesifiknya uh, ini tuh menggunakan bahasa Indonesia. Nah mungkin dari kuesioner yang telah teman-teman uh, isi nih sebelumnya, kami telah membuat uh, sekitar dua desain yang nantinya akan disampaikan oleh uh, Saudara Abdul Azam dan Faris Rizky ya uh, Yaudah tanpa berbahasa basi lagi, uh, silakan Abdul Azam untuk mempresentasikan desainnya. Uh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke, okay, baik. Uh, sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang mengenai desain dari website tersebut. Nah, jadi desain ini tuh akan merepresentasikan tentang website website yang akan kami buat. Jadi, website apa di dalam website tersebut ada fitur apa aja akan kami jelaskan melalui desain muka tersebut. Nah, ketika kalian... Nah, nanti... Nah, jadi ketika website itu pertama kali dibuka, vid, halaman ini merupakan halaman landing page, di mana... Di halaman landing page-nya nih, jadi ada tulisan nomor benar ah, Nah, nanti ada fitur, sebenarnya fitur basic aja sih, fitur yang ada di semua website. Ada fitur untuk masuk, daftar, tentang, dan kontak kami. Lalu juga di, di dalam di, di lini masa ada button yang mengarahkan kepada lini masa dan juga button yang mengarahkan langsung untuk mengajukan pertanyaan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada problem, ada troubleshoot atau error codingan bisa langsung ajukan pertanyaan ke sini atau mungkin kalian gabut nih terus mungkin mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan aja yang ada di website di website kami, maka bisa langsung mengaksesnya dengan mengklik button lini masa ini. Nah, akan tetapi untuk mengajukan pertanyaan serta menjawab pertanyaan, maka diperlukan akun. Jadi, website kami bukan website anonim, kami menggunakan akun agar dapat berkomunikasi lebih mudah nantinya pada saat berdiskusi atau menjawab. Nah, detail, detail pendaftaran data diri yang akan diminta yaitu nama lengkap, email, password, konfirmasi, password. Nah, nanti kalau misalkan sudah mendaftarkan akun, bisa diharapkan untuk login melalui page ini menggunakan email atau username dan password. Nah lalu ketika mengklik page tentang page tentang ini akan menjelaskan fungsi dari website ini yaitu untuk bertanya segala sesuatu seputar dunia teknologi. Nah jadi walaupun di halaman landing page-nya tulisannya tanyakan apapun, kan tapi apapun ini bukan benar-benar hal yang umum. Misalnya kalau umum banget kan nanti menggantikan fungsi koora tapi kami berfokus di dunia teknologi nah makanya kami hanya berfokus di dunia teknologi nah jadi untuk sebenarnya untuk tahu fungsinya cukup tentang klik klik page tentang ini nah lalu misalkan lalu ini ada page kontak kami Sebentar lagi lagi nah jadi, misalkan jadi, apabila nanti ke depannya, bila websitenya sudah selesai, kami buat, akan tetapi mungkin teman-teman merasa ada error. Pada misalkan ada error nih, misalkan udah nge-post pertanyaan menggunakan gambar, tapi gambarnya nggak terkirim, atau misalkan mau nge-reply, mau menjawab suatu pertanyaan, tapi jawabannya yang nggak terkirim, nggak bisa, hubungi kami melalui email ini, atau mungkin ada, mungkin nanti teman-teman punya saran fitur, saran fitur pada website kami, misalkan. Misalkan teman-teman punya fitur A, mensaran fitur A atau fitur B supaya mempermudah kalian dalam menyelesaikan masalah itu nggak apa Bisa langsung bisa hubungi kami di webs di alamat email ini. Uh, jadi ya sebenarnya akan saya jelaskan sebenarnya fitur-fitur dasar, fitur basic yang ada di semua website. Nah nanti untuk fitur-fitur apa saja, fitur-fitur itu yang ada di website kami akan dijelaskan oleh saudara Faris. Mudah Faris Riski, saya persilahkan. Pajang ceritain jam aja, saya dia tentang informatika, jadi buat sendiri ya hmm. ya hmm. ya kan Oke, okay, uh, cek-cek dilarang, kan? Iya, iya, kedengaran, kedengaran, kedengaran. Okay. Jadi, uh, di sini saya mau jelasin ya, fitur-fitur yang uh, apa ya yang mungkin um, jadi fitur andalan atau fitur utama di nanti. Web app kita tuh. Nah, pertamanya adalah ini masa, atau mungkin bisa dikenal sama timeline, nih. Ya. Jadi, kayak... Uh, di sini nanti ada list gitu, list pertanyaan. List pertanyaan-pertanyaan atau posan-posan yang ditanya sama user-user atau orang-orang lain itu. List. Nah, di situ tuh ada yang terbaru-terbaru terbaru ada apa namanya? dropdown-nya. Nah, di situ tuh nanti bisa diurutin berdasarkan waktu dia nanya, waktu dia nge-post atau uh, berdasarkan tuh nanti kita bikin ada populer. Jadi berdasarkan jumlah like. Kan di situ ada tuh icon love tuh, icon hati. Nah, di situ nanti uh, orang-orang user-user tuh bisa like posan dari selain sama situ ada ada yang pojok kanan atas tuh ada bookmark itu buat nandain misalkan uh, oh uh, ini pertanyaannya dilihat sama gua nih tapi misalkan lagi enggak ada waktu buat ngeliat ibu dulu biar biar bisa dilihat nanti di waktu yang lain tuh terus ada ajukan pertanyaan kan tadi di kompet itu ada dua button tuh ini masa sama ajukan pertanyaan jadi kalau misal dari lini masa, mau ngajukan pertanyaan, gak harus balik lagi ke homepage. Karena mungkin bisa aja dia salah klik atau apa. Jadi bisa langsung klik di situ, ajukan pertanyaan. Nah, misalkan mau melihat posannya orang, bisa diklik di kotak itu. Coba jam. Yang pertanyaan. Nah, nih. Kalau misalnya kita klik pertanyaan, nanti tampilan website-nya itu ada kayak gini. Itu ada aan di situ yang Terus eh, itu sebagai yang menanyakan ya. Itu pertanyaan masih lipsum doang masih eh, karena enggak apa ya Ya masih masih prototipe lah masih lipsum doang. Eh, di atasnya yang biru itu ada judulnya. Terus itu ada kecil loh yang ditanyakan hari ini itu eh, waktunya waktu dia mengkot. Nah di pojok kanan atas juga ada bookmark sama love, kayak yang tadi biasa. Nah di situ ada berikan jawaban anda langsung di bawah pertanyaannya. Jadi kalau misal kita mau langsung nih mau ngeklik jadi bisa langsung ngasih jawaban sama di situ juga kita bisa ngelampirin gambar sama link. Terus di bawahnya itu ada kotak itu untuk menampilkan e, jawaban-jawabannya. Jadi nanti itu bisa di scroll ke bawah dan di jawaban itu nanti bisa di reply. Lanjut ke ajukan pertanyaan. Nah, oh ini. Ke nah, selain tadi ada fitur apa namanya? posan e, nanti di web app yang kita buat kita mau bikin ada fitur chat ke user private semacam DM gitu kali kalau di Instagram ke user lain nah bisa lihat tuh nanti tampilannya kurang lebih bakal gini ya kayak chat tipikal lah tampilan chat biasa bisa ngelampirin sama gambar sama link juga nah ini tadi kan ada lini di, di homepage nih di homepage kan tadi tuh ada dua tuh lini maksa sama ajukan pertanyaan Nah, kalau misalnya diklik ajukan pertanyaan tampilan bakal gini bisa di itu ada ada kolom kuat untuk judul judul posan nanti judul pertanyaan kayak yang tadi itu yang biru gimana cara hehe -he itu yang ditanya sama aan nah, terus nanti ada kontennya kamu nanya apa sama bisa juga ngelampirin gambar sama link hmm. Dah, mungkin itu mungkin balik lagi ke rudy sih? Oke, okay, uh, dua desainnya tadi udah ditampilkan ya. Eh uh, itu kita buat berdasarkan dari kuesioner yang lah kalian sampaikan, teman-teman sampaikan eh uh, kemarin. Jadi kita ngebuat kayak gitu. Itu itu masih fitur-fitur utama. Dan nanti kalau misalkan kita pengembangannya masih cukup waktunya, mungkin bakalan lebih banyak fitur-fiturnya, mungkin ya. Nah, oke. Okay. Uh, kita buka dulu deh uh, sesi pertanyaan. Mungkin ada kah yang mau bertanya? Langsung aja ya ajukan. Oh, mau mau nanya? Ya silakan. PAAN. Itu yang komenan, kan itu kan tadi kan komenan itu kan ada bernas-bersis uh, love-love gitu ya, like ya tombol eh. like gitu ya. Nah, itu yeah. mau dibikinnya sesuai dari like terbanyak atau yang newest comment gitu, apa apa newest comment gitu, mau dibikin gimana kira-kira? Maksudnya newest comment. Jadi, kayak ini sebenarnya lebih kesaran sih, bukan? pertanyaan, jadi kayak mau dibikin yang berdasarkan komenan terbaru atau komenan yang terbanyak, jumlah like-nya gitu. Yang paling, yang paling atas, gitu, paling atas, Iya. paling atas, komentar paling atas, gitu, paling komentar paling atas, ke Instagram, atas, kan, Instagram kan gitu tuh, urutan like-nya kayak atas, kan komenannya itu kan kan paling berurutan sesuai sama uh, kapan dia paling atas, ini lebih berdasarkan jumlah like atas, yang paling atas, yang dibikin atas, tuh kira-kira. Tepung gula, da itu aja. Ya boleh langsung dijawab Lalu, dulu. Uh, untuk buat untuk jawaban deh, iya, iya. Buat jawaban. Atau... Uh, mungkin kalau dari kita buat bikinnya berdasarkan jumlah like terbanyak karena uh, apa ya dari uh, pikirannya pikiran kita kan ini apa pertanyaan jawaban tuh pertanyaan jawaban. Uh, jadi, kalau pikiran kita, kalau misal jawaban yang like-nya banyak itu jawaban yang paling membantu dan paling, ya paling apa ya, paling solve problem-nya gitu loh. Makanya jadi nanti kita bikinnya yang paling atas, yang like-nya paling banyak. Atau, uh, tapi uh, mungkin makasih sarannya uh, buat, apa kayak Instagram kan yang reply-nya paling banyak, mungkin itu nanti kita pikirin lagi. Mungkin, mungkin kayak enggak mungkin bisa dibikin sorting kayak itu loh kayak apa sih Facebook jadi bisa dua ya. kali mungkin kalau misal bisa bikinnya mah Bang jago bisa mungkin An mau bikin kan saran jam gua sih nggak berani oke okay, oke okay. terima kasih An terima kasih atas sarannya Saudara Farhan Dewan Putra oke okay, lanjut ke pertanyaan kedua silakan kalau ada yang mau tanyakan buat fitur-fiturnya silakan, Saudara Rudi boleh bertanya yes. tidak? silakan Saudara Arief. Yes. Oke. Okay. Nanti ini pada, ini kan ada, apa sih namanya, kolom profile. Pada kolom profile itu nanti di aplikasi ini bakal ada kayak brainly gitu kasih feature yang kita udah ngejawab berapa, terus uh, jawaban kita tuh udah dinilai orang tuh bagus atau belum. Kan kalau di brainly ada tuh namanya tercerdas. Itu kalau komenan kita atau jawaban kita dikasih like gitu. Like nilai kayak banyak atau apa kira-kira dalam fitur profil ini yang bakal itu tampilin itu aja sih terima kasih okay. mungkin bisa dijawab hmm. mungkin uh, gua, sebenarnya gua jem, ya udah ya beres siapa jam belum pak? dulu dulu dulu, dulu. <laughs> e, mungkin kalau di profil kita belum apa ya belum terlalu kepikiran karena masih mikirin uh, nanti kemungkinan habit user atau itu gimana. Tapi yang pasti ada semacam history gitu, history uh, kita udah ngejawab komentar apa jawaban-jawaban kita apa, post-post kita apa, terus uh, apa aja post-post yang kita bookmark gitu. Oh gitu. Oke terima kasih Paris. Jam berapa Udah sih sama aja. Sama info dasar kayak data diri mungkin ada di profil. Ya, udah itu aja. Oke jam udah terjawab. Terima kasih jam. Oke, Oke lanjut siapa lagi yang mau nanya nih? Dipersilakan. Adit kita mau nanya tadi. Ini ada Twitter search enggak, sih? Tuh ada yang nanya. Twitter search ada enggak Search. Oh, uh. ini Gimana Iris? Apa apa? Maaf, fitur keren. search. Kenapa? Mau nambahin fitur search juga di timeline? Makanya sih tambahin aja guys tak cover jadinya. Gak apa, -apa sih sebenya boleh sih kalau mau ditambahin fitur search. Iya, bikinnya juga. Apa tinggal nge itu itu? Kan, ntar hmm. dari database, tampil aja nggak apa ya. Uh, ya oke, uh, oke. Okay nanti bisa kita pikir lagi buat tempat fitur sama Gimana? Nah, itu... Udah uh, oke. Okay, ya, terima kasih. Apa okay, sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? nanya dulu ya nanti ada-ada sedikit masukkan dari saya kayak pertanyaan pertama ke itu itu ada di lini masa ada pojok kanan tuh di bawah ajokan pertanyaan ada terbaru itu buat itu isinya apa aja kira-kira okay, buat nge kan itu kan ya Oh yeah. iya tuh selain terbaru apalagi di situ? udah macam untuk sementara sih sortinya masih terbaru sama voting yang paling baik, apa terpopuler gitu untuk terpopuler dengan pertanyaan yang paling banyak dijawab itu untuk sementara, nah mungkin kedepannya bakal kita tambahin kayak kategori coding atau AI itu troubleshoot untuk kedepannya, cuma untuk sementara kita kami hanya menyediakan dua, dua fitur sorting, yaitu terbaru dan terpopuler saja oke, okay, berarti itu uh, uh, sorting berdasar itu yang berdasar waktunya ya bukan yeah, kayak kategorinya ini-ini gitu ya belum, terus masih waktu. Uh, Ini sedikit saran sih. Oh ya, deh. Saya nanya, kan kalau misalkan kita lihat nih background secara keseluruhan itu uh, dominan putih ya, putih biru lah ya. Terusnya hmm. ada nggak sih fitur dark mode? Fitur-fitur itu fitur, fitur malam mode malam gitu sebenarnya. Coba, oke, okay. fitur dark mode. E, mungkin untuk waktu dekat belum ada karena keterbatasan kemampuan kita. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan nanti di, e, ke depannya bakal ada. Gitu kali. Okay. Oh iya, ya. Jadi itu sih itu saran dari saya aja. Itu itu termasuk saran juga nanti kalau bisa adain fitur draft, mode. soalnya nih ini kan Siap. web khusus orang yang istilahnya teknologi lah ya dan seperti yang kita tahu orang-orang yang Uh, berkecimpung di dunia teknologi itu terlalu sering menatap layar terlalu sering menatap yeah. uh, apa cahaya gitu kan dan kebanyakan juga survei dari mereka yang saya tahu dan ber berdasarkan beberapa survei juga orang-orang yang sering coding sering berhubungan dengan eh sering berhadapan pandang di laptop itu tuh uh, lebih suka dark mode lebih suka ada fitur dark mode jadi mereka uh, memudahkan pengguna juga untuk melihat konten-kontennya lalu ada lagi saran dari saya ini kan ada dua fitur besar ya. Fitur yang pertama ada fitur lini masa buat melihat eh, ya, apa namanya itu macam-macam pertanyaan, macam-macam problem yang diajukan sama orang dan fitur ajukan pertanyaan eh, untuk kita sendiri mau ngajuin pertanyaan atau eh, menanyakan solve eh, problem yang ingin di solving, ingin diselesaikan. Lalu yeah. di situ ada di sebelah lini masa ada ajukan pertanyaan. Kan ajukan pertanyaan kan termasuk fitur yang maksudnya itu kayak ya fitur penting lah ya jadi mungkin bisa di, di, di apa diberi tonjolan sedikit yeah. supaya nggak nah. uh, nggak nggak kecil gitu loh jadi uh, nunjukin yeah. kalau ini fitur yang utamanya terus juga dari pemilihan uh, warnanya ya warnanya hit hitam enggak eh, putih biru gitu kan maksudnya nggak ada warna dominan lain gitu jadi kesannya benar-benar kayak ini manual sih ini ini dari saya sendiri sih kayak sakit mata gitu nggak oh, ini putih banget gila gitu. <tuh> Oke. Okay. Nah, terus uh, boleh tadi ke halaman landing page. Hmm. Ini. Iya. Nah di halaman landing page bisa ada masuk daftar, masuk sama daftar itu dibuat uh, apa kayak power bicycle ya. Yeah. Kalau saran dari saya masuk sama daftar kan itu intinya sama-sama kita ngisi form ya. Jadi, mungkin yeah. bisa dijadiin satu atau masuk garis miring daftar, atau kita klik masuk dulu. Terus, eh, apa tuh? Nanti di masuk itu ntar ada tulisan "belum punya akun", silakan daftar. Atau nanti yeah. kita klik "ini bisa", nanti kan lihat eh, dia si webnya ngecek dulu nih. Kira-kira udah, lo udah masuk ke itu belum? Ke akunnya belum? Kalau belum, ntar dialihkan ke form masuk atau daftar gitu. Udah sih, yeah. itu aja eh, saran dari saya. Ini secara overall udah good banget, udah membantu apa namanya, eh, tek, apa tuh, perkembangan teknologi di Indonesia dengan cara membuat sebuah wadah untuk saling apa namanya, saling bertukar pikiran, saling menyelesaikan masalah gitu kan? Eh, apa namanya? Kebanyakan orang-orang di Indonesia tuh terkendala di bahasa ya, di pemahaman ya. Kayak, aduh, gue nggak bisa bahasa Inggris nih, jadi bingung kalau misalkan nanya di cover Facebook atau lain dan ini. Dan karya kalian itu sebuah terobosan baru buat perkembangan teknologi Indonesia. Terima kasih, Saudara Hari. Ya, oke. Okay. Uh, masih ada pertanyaan atau saran kah dari? Oh, iya, saran terakhir. Itu tuh kasih fitur tag aja kan, berhubung webnya kan forumnya kan random kan, ada yang nanya kodingan atau apalah, kasih tag aja tiap postingannya. Oh iya, iya. Nah itu. Oke okay, oke. Okay. Biar Ya, oke. Okay, so, terima kasih. Aksol enggak ada, ada lagi. Apa sudah? Teman-teman, ada lagi enggak? Kalau enggak ada, saya tutup. Mungkin desainnya diperbagus. Oh, mau lagi? Gimana? Gimana? silakan saudara Fatan. Fatan. Halo uh, lo. Ya, gimana tadi? Uh, coba ini uh, keberanda tempat masuk webnya. Ini. Iya. Nah, kan di kan ada tulisan masuk daftar tentang hamba kontak kami. Nah, mungkin bisa dibikin kayak lini masa yang di bawah ini tanyakan apapun malu tersesat bertanya di forum kayak ditambahin ah background gitu background biru jadi nggak oh. putih oh. semua gitu oh. ya yeah. yeah, yeah. mungkin bisa ditambahin oh. seperti itu di navbarnya gitu background buat navbarnya oke okay. nah iya betul siap siap nggak terlalu polos siap boleh tuh boleh mana ada lagi Kalau nggak ada, uh, berdasarkan apa uh, sprint kami setelah konferensi ini uh, kami uh, memohon kalian supaya mengisi uh, link kuesioner yang kedua. Eh, iya, link kuesioner yang kedua yang kami share lewat uh, chat zoom ini nanti akan kami kirimkan juga lewat email. Mungkin kalau dari saya segitu aja. Kalau dari teman-teman gimana? Dari Azam, dari Faris? Cukup sih. Oh iya, uh, saya meminta izin juga buat uh, merekord konferensi uh, ini uh, untuk dijadikan bukti bahwa uh, kami telah mengadakan conference. Oke, okay, kalau tidak ada tambahan uh, saya rasa cukup. Uh, saya tutup wabillahi walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.